Ya, makan suhu Alek. Makan dulu, Saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. strike lagi ya saudara nih sama Mangkinkin Kinkin Gawir Squad tuh strike lagi mengeja untuk yang ke 10 kali Jon, John, tentang gitu John Jon, tentang gitu John itu kan di Oya gitu. itu kan lain Oh Beneran. Hah? Beneran. Kini, ken ya Ken? Yang bantuan ini air udah sekolah. naik. naik Gak usah orang nyesat Jauhnya Jauh dua yang jalan Kasar bar, bar ini naik <tuk> naikkan <tangan> itu dia Sebelah dia Sebelah dia Sebelah dia Cảm ơn các bạn ya, pas, nanti huh? nah, jadi bawa cuma ada dan oh, oh, ini saja Jadi kali itu. Panjang Oh, itu. Oh, Ya, ini rapi. Hmm? rilatui, he? Rilatui melit. <laughs> <laughs> Itu saja. Bapak -bapak. Seperti ini spotnya saudara-saudara. Nah, perjuangan. orak. Nah, keluar deh. Itu bawaan. Nah, eta alai ha senor ti ni ni ni nah nah mun nan nyemikan eu leang ha nah bila What? <laughs> Ya oi. Ya Ada saudara Tungkup, tungkup, tungkup. Gas sia siap-siap, gas siap -sia perjuangannya. Tuh mengejar sampai film-film begitu. Mantap ini. Ya. Murak Garut. tebes okay. <laughs> okay. kita habiskan ya, Saudara. Abah, kita pamas.